Doa dalam kegagalan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, pangkal penghargaan sejati. Berilah aku semangat baru dan jangan biarkan aku putus asa dalam kegagalanku ini. Sebaiknya. Terangilah hatiku agar aku mampu melihat kehendakmu di balik kegagalan ini. Semoga aku dapat memetik hikmat dari kegagalanku ini dapat mendatangkan keberhasilan dalam hidupku selanjutnya. Bapak, kegagalanku ini ku dengan sengsara dan wafat Kristus supaya aku pun dapat bangkit dalam semangat baru seperti putramu yang bangkit dari mati sebab Dialah juru selamat yang telah merintis jalan untuk bangkit dari segala kegagalan dalam namamu ya Bapa kupanjatkan doa ini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 kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus amin